Bye. <laughs>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 serta klik tombol notifikasinya prasahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar Lenslore tentunya Baiklah prasahabat Lenslore dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar spesial bahagia tentunya untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar. Diunggah oleh akun di Instagram polisi Leslie sahabat ya, yang mengunggah sebuah postingan foto atau video dari Fitri Carolina yang luar biasa. Kafe dangdut sudah launching Persabatia ya, di New York. Alhamdulillah, tentunya asli musik dari Indonesia dangdut mendunia yang luar biasa dan yang kita bahagia kembali Fitri Carolina menyampaikan bahwa persahabat ya tidak lesi kejora itu sudah jadi top list kita untuk melanjutkan wow di sini kita lihat persahabat ya Fitri Kalina menempaikan Amin ya robbal alamin makasih banyak doanya Bismillah teteh ini sedang buka jalan untuk dangdut bisa show di elektrik bergensi di Times Square NYC insya Allah. Dedek Lesti sudah jadi top list kita untuk melanjutkan Masya Allah luar biasa kebanggaan persahabat ya Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun Bukpoal Merinding sih ini bangga dangdut Indonesia Go internasional Pastinya persahabat yang luar biasa Suatu kebanggaan untuk kita semua Mudah-mudahan selalu berkarya Dan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua Khususnya sang idola kita Lesti Gejora untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggah spesial dari Ayah Kejora ya, yang mengunggah sebuah postingan foto bareng dedek Elasti Kejora Luar biasa, momen foto lama yang diunggah kembali di akun Instagram Ayah kejora, pas sahabat ya, gelis kata ayah tuh lewat caption yang dituliskan, dan kita lihat juga komentar banyak sekali dari sahabat Lesla, salah satunya dari Kak Septian. Ya. Di situ mengatakan Dedek love, love, love, Sampai tiga kali itu dikasih love-nya sama Kak Septi. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk dede dan ayah kejora. Dan kita lihat juga, para sahabat ada komentar lain diberikan dari akun Instagram. Leslar Lovers Halu cute, mengatakan, "Tandakan ini, Pak. Mangga di Antos, Kasumpingan nana di Kota Singapura, Bapak tuh, <tuh> luar biasa, sahabat ya. Mudah-mudahan tentunya selalu bahagia, pokoknya tuh keluarga Leslar." Berikutnya, ada sebuah unggahan spesial terbaru, Pak, sahabat ya, dari Claudia Putri yang mengunggah sebuah momen, ya, Pak, sahabat, ya ini kemarin, momennya baru diunggah hari ini. Masya Allah mau nyebrang digandeng nih di persahabat ya So sweet, romantis, terkiut pokoknya Pasangan Couple fenomenal, luar biasa Dedek Alasi dan kakak bila, yang membuat kita semakin bangga pokoknya persahabat ya dan kita lihat ada kalimat caption yang sangat luar biasa dituliskan pasangan ter the best katanya tuh wow luar biasa persahabat ya. dan kita lihat juga banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif dari para fans Ya, nih dari akun Evilia Hidayat mengatakan, Masya Allah selalu digandeng ya dedeknya bahagia dunia akhirat Leslarku. Amin. Doa yang terbaik nih diberikan dari sahabat Lesla dan berikutnya komentar lain juga diberikan dari akun Mano Bunda. Mengatakan genggaman tangan selalu gak pernah lepas, sweet banget. Semoga selalu seperti itu. Selesai, larku genggaman tangan selalu melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Wow, luar biasa! Bersahabat oh ya, tetap menjadi pasangan inspirator dan tentunya tetap menjadi pasangan terkiut. Bersahabat oh ya, kita support, kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk Dede Lesti dan Kakak Rizky. Bila selanjutnya kita lihat juga. Di sini ada sebuah unggahan dari IGS-nya Bang Dery nih, para sahabat. Ya, ada yang bertanya? Maaf Kak Dery, di situ para sahabat ya, mau nanya. Masih jadi manajer Bang Bilar kan? Karena di Instagram Bang B, nggak ada nama Kak Dery lagi. Maaf ya, kepo soalnya sayang banget sama Kak Dery. Kak Dery manajer terdepes nggak ada yang lebih baik dari Kak Dery. Dah jagain Bang B dan Dedek Lesti sehat-sehat ya Kak Dery. Itu pertanyaannya. Ini ada jawaban panjang yang tentunya diunggah oleh Bang Dery juga Persabat ya. Kita lihat di sini tertuliskan, "Sayang sayangku, aku masih tetap jadi manajer Bilar sayang. Mereka kan buka kantor baru, nah itu kan buat bisnis yang lain lagi pula kan sama aja. Orang tim kan lagi pula orang TV dan lain udah pada ada nomor aku bukan berarti Tentunya gak barang ada masalah. Persahabat ya bukan berarti diganti nomornya, ganti pula orangnya. Kan di kontak kalau ditelepon itu diklik, emang nomor siapa? persahabat ya, malah tadi bilar. Bionya dia mau ganti nomor rekening aku, eh takut banyak yang transfer. Hampir juga, naruh nomor togel, eh takut kalah sulit. Luar biasa, persahabat ya, jangan yang tentunya kepo. Jangan bertanya lagi, persahabat ya, ini sudah jelas jawabannya masih. Sebagai manajernya, Kakak Bilar diunggah kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan. Kalimat caption juga dituliskan: "Jangan nanya-nanya lagi ya, teman-teman. Kesayangan kita dari Sulaiman, dari Saputra Regar, masih manajernya Bang B. Insyaallah, selamanya Bang dari Sulaiman jadi manajernya Bang Bilar. Manajer terbaik, pokoknya Bang dari Saputra Regar luar biasa, doakan pokoknya ya Leslar Entertainment mudah-mudahan selalu berkembang, selalu berjaya dan selalu sukses tentunya. Berikutnya di sini Bang Lin akan menginfokan kembali Jangan sampai lupa jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan CLL Cinta Abadi Leslar alam pun menjadi saksi cinta kita hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 3 sore sahabat ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan pokoknya menyaksikan